As always, kita mulai video pertama kali kita hari ini dengan sebuah video yang menurut gua super duper creepy. So ada seorang ibu yang lagi ngejagain anak balitanya yang sedang dirawat opname di rumah sakit. Nah, pas malam itu yang awalnya anaknya tidur, tiba-tiba tuh kebangun di tengah malam. Dan iseng aja gitu, ibunya ngevideoin tingkah pola anaknya. Tapi tanpa doi sadarin, ada sosok lain yang ikut terekam di videonya. Perhatiin baik-baik. di akhir video ada sebuah siluet bayangan berwarna hitam yang lewat cepet banget di pintu di belakang bocah ini dan gerakannya itu loh aneh banget sama sekali nggak mirip kayak seorang yang sedang berlari, lebih mirip kayak terbang. Apalagi gerakannya itu bisa secepat itu. Menurut gua, kayaknya nggak ada deh manusia yang bisa gerak sampai secepat itu. Ibu bocah ini tuh juga sama sekali nggak sadar sama kehadiran sosok yang tadi, sampai doi lihat lagi rekaman video ini. Dan pas doi kasih lihat video ini dan tanyain ke petugas rumah sakit yang ada di situ, mereka bilang kalau itu bukan salah satu di antara rekan kerja mereka. Gak ada karyawan rumah sakit itu yang bentuknya kayak gitu. Terus, yang tadi itu apaan? Berapa? Dua orang gus hunter yang dulu terkenal lewat series BuzzFeed and sekarang mereka bikin channel sendiri bernama Watcher. Shane dan Ryan itu punya personality yang beda banget, ya. Shane ini orangnya skeptis, sedangkan Ryan itu percaya banget sesama sesuatu yang bersifat paranormal. Nah, di salah satu video mereka, mereka cobain buat masuk ke sebuah rumah sakit yang terkenal sangat angker bernama Waverly Hill Sanatorium. Konon, dulu banyak banget pasien yang meninggal di rumah sakit itu. Bahkan katanya jumlahnya mencapai 63.000 orang dengan berbagai macam alasan. Dan salah satu fenomena yang cukup populer di kalangan ghost hunter yang udah pernah datang ke rumah sakit itu, katanya mereka itu sering mendengar suara humming. Atau mirip kayak suara orang yang bersenandung. Terutama di bagian ruangan kamar mayat. Dan pas Ryan dan Shane ini coba buat komunikasi sama sosok penghuni yang ada di rumah sakit itu, ini yang terekam di video mereka. Perhatiin baik-baik. Take it away! Yeah. Are you hearing that? Yeah, a little bit. Are you hearing that? The hair on the back of my neck is standing up. I mean, it could have well been a, a car outside somewhere, but it did sound like a sort of a low tone somewhere in the building. Certainly heard something there. I mean, do I think it's a ghost? No. Do you? Yeah. Holy. Yeah. I'd say if I were someone who believed in ghosts, I'd be a little unnerved right now. I'd probably get the little shaky knees. I. Uh, my. My back is tingling. Could. Could you? Whoever was humming, could you hum again, please? Okay. Well, I'm really glad we didn't hear anything on that one. Tell you what. Why do we move to the spirit? Yeah, we move to the another What really? Yeah. Tell you what? I swear to God in between you talking, right? I didn't hear it. Thank God I didn't hear it <tose> <tose> <tose> Kalian bisa dengerin ya di video yang tadi itu ada suara humming atau mirip kayak suara orang yang sedang bersenandung yang terekam jelas di video mereka dan jelas suara itu bukan suara salah satu diantara mereka ya Sumber suaranya tuh kayak agak jauh Dan suaranya tuh kesannya kayak menggema Dan kejadian itu bukan cuman kerekam sekali Tapi dua kali guys Dan seolah kayak bisa ngerespon sama pertanyaan yang dilempar sama Shane dan Ryan Sampai sekarang pun mereka tuh masih nggak tahu Sumber suara humming itu dari mana So ada seorang petugas security yang dapat shift jaga malam di sebuah rumah sakit Malam itu pas jam tiga subuh tiba-tiba Doi itu ngerasa lapar. Makanya Doi coba buat ke kantin buat nyari makanan. Pastinya disitu udah kosong ya dan sama sekali gak ada orang. Tapi pas disitu Doi itu malah ngedenger ada suara-suara yang sumbernya gak jelas dari mana. Dan karena Doi udah mulai ngerasa parno, akhirnya Doi langsung nyalain kamera handphonenya dan mulai ngerekam. 3.20 <tuk> mañana bien y siento como que están moviendo las huellas como que las corren corrieron los pocillos de la sopa acá atrás se escucha como que le pegaran a huellas como que las moveran. como que las movieran wean bueno, está entero rígido acá ayer había grabado lo mismo pero hoy día es como que ¿eh? Hohohoho <laughs> Awalnya ada sebuah kursi yang geser sendiri persis di depan satpam ini, dan gak lama kemudian ada kursi lain yang juga ikut bergeser. Gak cuma itu, di dekatnya juga ada sebuah keranjang troli dengan ukuran yang besar yang bisa bergerak sendiri tanpa ada yang ngedorong. Sedangkan di video berikutnya, microwave yang ada di kantin itu bisa ngebuka dan nutup sendiri berkali-kali. Dan terakhir, juga ada sebuah kursi yang bergerak dan juga gelas yang jatuh sendiri ke lantai. Sampai pecah. Walaupun gak kerekam di video yang tadi, tapi suaranya itu kedengaran jelas banget ya. Ngeliat banyaknya barang-barang yang bergerak di video itu dalam waktu yang bersamaan, cukup sulit ya pastinya buat bikin video settingan kayak video ini. Tapi gimana nih menurut lo? Real of it? Comment di bawah. Petawang Gue selalu bilang di video gue ya, kalau manusia itu jauh lebih serem dari cuman penampakan setan. Sama kayak yang dialamin sama dua orang ghost hunter dari channel Truby Brothers ini. Di salah satu videonya, mereka cobain buat masuk ke sebuah gedung kosong bekas rumah sakit. Dan ada sebuah kejadian yang super creepy yang mereka alami. Perhatiin baik-baik. Tiga, -baik. kita ingin berhati-hati denganmu, man. Kita ingin melihat apa yang kita Ja, <lacht> sauber, sauber. Mal weiter, aber ich hab's auch auf, auf dem Dach geholt, oder? Auf dem Dach? Nee, ja, hier oben. <lacht> Na, ja. Na ja, wir müssen doch mal runter. <lacht> Scheiße. Nein, ist unter uns. Bist du jetzt unter uns? <tongan> Ada suara ketawa yang kedengeran dari kejauhan. Tapi menurut gue ketawanya itu creepy banget, men. Gue yakin kalau suara ketawa yang tadi itu suara orang ya. Tapi meskipun suara ketawa itu berkali-kali direspon balik sama dua orang ini, mereka tuh sama sekali gak berhasil buat nemuin siapa yang ngetawain mereka Dan dari mana sumber suara itu Dan akhirnya setelah lama muter-muter di dalam Mereka putusin buat cabut keluar dari gedung itu Tapi pas videonya udah mau berakhir Kamera mereka secara gak sengaja berhasil ngerekam sesuatu di kejauhan Perhatiin baik-baik Penampakan yang tadi itu sama sekali gak mereka sadarin Dan baru sadar pas dikasih tahu sama viewersnya Kalau gue liat-liat nih ya Kalau gue zoom dan gue terangin videonya Entah kenapa penampakan yang tadi itu mirip poci video yang ini creepy banget dan agak misterius ya karena nggak banyak informasi yang bisa gua dapetin dari video ini so ada seorang wanita yang sedang sakit dan sedang sakatul maut di rumah sakit nah pas doi dirawat keluarganya tuh memang sengaja naruh sebuah kamera neni cam atau baby cam di depannya buat bisa mantau kondisi doi dari kejauhan selama 24 jam tapi sayangnya nggak lama kemudian setelah dirawat wanita itu meninggal dan pas pihak keluarga coba buat lihat rekaman kamera ini cam detik-detik sebelum wanita itu meninggal mereka shock banget sama apa yang terekam di video itu perhatiin baik-baik. Ada sebuah cahaya berwarna putih yang kalau tidak lihat, ...bentukannya itu mirip kayak tangan. Cahaya itu seolah kayak berkali-kali menepuk pundak wanita ini. Seolah mencoba untuk menenangkan Doi. Dan lebih anehnya lagi... ...lu bisa lihat ya wanita itu seolah kayak berbicara... ...sama seseorang yang ada di sampingnya. Seolah Doi itu kayak merespon sama sosok yang bercahaya itu. Padahal Doi itu sedang sendirian berada di ruangan itu. Jelas kalau yang tadi itu bukan dokter atau suster... Atau petugas rumah sakit yang lain Karena nggak mungkin tangan atau bagian tubuh mereka tuh bisa bercahaya kayak di video yang tadi So setelah video ini viral Banyak yang percaya kalau sosok bercahaya yang tadi Itu adalah sosok malaikat yang menjemput doi Menemui ajalnya Tapi gimana menurut lo? Oke okay guys That's it untuk video kali ini Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng Supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya Bye-bye